Apakah Anda sedang mengalami masalah kesehatan seperti gatal-gatal di kulit? Masih bingung bagaimana cara mengatasinya? Berikut kami rekomendasikan 6 bahan herbal yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang Anda derita. Bahan yang pertama adalah temulawak. Dikutip dari HelloSehat.com, rimpang temulawak mengandung kurkuminoid, minyak atsiri, pati protein, lemak, selulosa, dan mineral. Temulawak bermanfaat untuk mengatasi masalah sistem pencernaan, osteoartritis, mencegah serta membantu pengobatan kanker, obat anti radang, antibakteri, anti jamur, obat jerawat, menjaga kesehatan liver, obat diuretik, serta antispasimodik. Kemudian bahan yang kedua adalah bratawali. Dikutip dari alodoctor.com, bratawali mengandung beragam senyawa seperti alkaloid, flavonoid, flavon glikosida, triterpen, diterpen, diterpen glikosida, piroditerpen, lakton, sterol, lignan, dan nukleosida. Bratawali dipercaya memiliki banyak manfaat.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 analgesik antibakteri antiracun dan sebagai obat panas dalam kemudian bahan yang keempat adalah daun pegagan dikutip dari sehatq.com daun pegagan memiliki kandungan senyawa kimia triterpen senyawa ini menstimulasi produksi kardia yang meningkatkan daya pompa jantung dan frekuensi kontraksinya Kemudian bahan yang kelima adalah minyak zaitun Dikutip dari Merdeka.com kandungan zat gizi yang terdapat dalam minyak zaitun yaitu vitamin E, K, lemak, omega-9, omega-6, omega-3, dan lemak jenuh, penolik, dan zat besi yang dipercaya mampu mengurangi risiko kanker, melancarkan aliran darah, mengontrol kolesterol, mengurangi risiko penyakit jantung, mencegah osteoporosis, meredakan peradangan kulit, membantu mengobati Alzheimer dan melindungi dari depresi. Dan bahan yang terakhir adalah vaselin. Dikutip dari Wikipedia, vaselin adalah gabungan benda semi padat dan hidrokarbon dengan jumlah karbon terutama lebih tinggi dari 25 yang dipromosikan sebagai obat salep.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 yang berkhasiat untuk meringankan masalah kesehatan yang Anda alami. Salep G. Salep G merupakan produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk membantu meringankan gatal-gatal di kulit. Salep G terbuat dari ekstrak bahan alami yang diproses dengan teknologi modern dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001. Tak hanya itu, Salep juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia, terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM.TR173709391. Dan sudah mendapatkan sertifikat higienis dan sanitasi yang memadai sesuai standar produksi dari BPOM. Salepji memiliki beberapa komposisi sebagai berikut. Temulawak sebesar 0,1 gram. wali sebesar 0,1 gram. Sambiloto sebesar 0,1 gram. Daun begagan sebesar 0,1 gram. Minyak zaitun sebesar 1 ml